Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 181 Bahasa Indonesia kelas 5 di Kurikulum Merdeka ini. Baiklah, langsung saja kita akan bahas jawabannya. Hai memberikan titik-titik. Di sini jawabannya adalah memberikan julukan kepada teman itu tidak baik, apalagi dengan memanggilnya secara agresif setiap hari itu termasuk perundungan verbal selain itu hindari hal-hal lainnya yang bisa mengganggu mental orang lain tunjukkan kebaikan dalam berkawan jika melihat peristiwa perundungan jangan segan untuk melaporkannya ya hubungi orang-orang yang memiliki Otoritas seperti guru atau orang tua.